ini bukan Hyundai Palisade biasa, menyegarkan desain dan dekorasi, dan ini adalah Hyundai Palisade XRT baru 2023. Palisade 2023 yang ditunggu-tunggu akhirnya hadir di depan kita perusahaan sebenarnya mengungkapkan perubahan terbesar pada SUV ukuran penuh beberapa hari yang lalu membocorkan wajah yang diperbarui melalui streaming langsung tapi sekarang kita mendapatkan gambaran besarnya dan perubahan tidak terbatas pada grill cascading baru cascading adalah nama Hyundai Terlepas dari namanya, grill yang lebih lebar dengan sayap tipis di bagian atas mendominasi bagian depan spotboard. Itu duduk di atas spotboard baru yang lebih rendah, dan di antara lampu LED daytime running yang berorientasi vertikal dan kelompok lampu yang sama seperti model sebelumnya. Ini adalah satu-satunya cahaya yang akan Anda temukan di bagian depan. Berbeda dengan Hyundai Tucson, grill ini tidak memiliki fungsi pencahayaan. Selain itu, tidak seperti Tucson, bagian belakang Palisade tidak memiliki desain lampu belakang split seperti yang kami harapkan. Bahkan, Hyundai terkesan cukup terburu-buru karena part ini hampir identik dengan model 2022. Born a rockstar in this life gone living up on the attack Baby I'm bad I just wanna get caught up in this life I'm crazy I'm mad doing no cap Only God wants you better go live it up cash in the back Stadium packed baby I'm bad yeah. baby I'm bad I just wanna stay bad stay mad shit by my shoulder cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that stay back I'll be swinging hard till the hits coming all caps I ain't gonna lay back pray that someone's gonna help me ain't nobody like that I ain't gonna wait that's all fat Give me one shot and I'll never get the throne back I'm sick of being cautious I'ma go cause some pain can't stop this I'ma steal everybody's lane called a shoplift Sick of hearing everyone complain when they tireless Taste the pain it's like candy canes It makes me go change into a better frame into a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 Perubahan dilakukan hingga ke apron bawah, didesain ulang dengan reflektor horizontal merah dan lampu mundur yang memanjang seperti SUV. Nalpot persegi menggantikan tutup ujung trapesium model lama yang aneh. Mobil ini juga menggunakan velg multi-spoke 20 inci baru yang melengkapi pembaruan eksterior. Bergerak ke dalam, kita melihat setir baru, dan dashboard juga telah direvisi. Temanya mirip dengan model lama, tetapi kontrol audio diposisikan ulang dan ventilasi HVAC sekarang terintegrasi ke dalam strip ramping yang membentang dari kluster instrumen ke pintu penumpang. Berbicara tentang alat, dashboard telah didesain ulang untuk tampilan yang lebih ramping, serta pencahayaan baru. Cermin digital layar penuh tersedia, dan pengemudi duduk di kursi ergo motion baru. Penumpang di baris kedua memiliki pilihan sandaran kepala dan ventilasi kursi. Sementara mereka yang berada di baris ketiga mendapat manfaat dari kursi berpemanas. Datang ke sisi teknologi, Palisade memiliki versi terbaru dari layanan Blue e Ada juga layar navigasi 12 inci dengan resolusi 720 piksel. SUV besar ini berkemampuan WiFi dan memiliki port USB-C yang ditingkatkan di kabin. Sistem digital Q2 Touch Hyundai kompatibel dengan perangkat nirkabel Android dan iPhone. Dan sekarang Anda dapat mengisi daya perangkat tersebut lebih cepat dengan pengisi daya nirkabel 15W yang telah ditingkatkan. Dalam hal keselamatan bantuan, airbag sisi belakang sekarang menjadi standar. Rangkaian bantuan pengemudi mencakup penghindaran tabrakan ke depan, pelayaran pintar berbasis navigasi, bantuan mengemudi di jalan raya, bantuan tabrakan mundur, dan parkir jarak jauh. Untuk mengikuti kompetisi, kami juga sekarang mendapatkan versi palisade yang solid. Trim ini disebut XRT, dan seperti varian serupa di Santa Fe dan Tucson, ini adalah paket visual bertema gelap dengan fitur off-road yang tangguh. Roda 20 inci berwarna gelap, seperti grill. Rel atap juga berwarna hitam, dan Anda akan menemukan, elemen desain pelat geser, di bagian depan dan belakang. Kabin Palisade XRT dilengkapi dengan jok kulit imitasi hitam dan power sunroof sebagai standar.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 terlepas dari semua pembaruan ini, Anda akan menemukan powertrain yang sama dengan model sebelumnya. Sebagai pengingat, ini adalah mesin V6 3,8 liter yang menghasilkan 291 tenaga kuda, 217 kW yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 kecepatan. Penggerak roda depan adalah standar dengan penggerak semua roda opsional. Belum ada harga untuk Palisade 2023, tetapi Hyundai mengatakan SUV baru akan tiba di dealer tahun ini. I can't move on till I let go.